Dari cerita di Alamo, The Predator, Bila Pisau Bolo, ya, semasa Perang Dunia Kedua, Cerita Rambo, Daniel Boone, Kit Carson dan juga Jim Bowie. Uh, inilah cerita-ceritanya kawan-kawan. ya. Di sebalik uh, inspirasi mereka bentuk Puzon Wilderness Bowie. Apa khabar kawan-kawan semua? Apa khabar semua subscribers? mari kita sama-sama ya buat unboxing yang kedua kali inilah eh sebab ada orang dah buatkan kita satu kali dah ya? dan juga kesan pertama uh, buat bilah gagasi ini ya. Uh, kali ini Woodcraft Gear bersama dengan D Pozon dari Positive Med Leathercraft mengeluarkan uh, bilah jenis Bowie uh, yang untuk digunakan buat tempat berteduh ataupun shelter uh, Mengulit dan memotong daging buruan ya dan juga untuk mempertahankan diri dari binatang-binatang buas ya, semasa kita di hutan sana ya uh, package uh, bila pisau wilderness boy ini ya datang dengan tali nylon ataupun ballistic nylon strap Uh, tali gagang ataupun lanyard yeah? uh, bersama dengan uh, dua paket set skrus yang lengkap yeah? uh, dengan rencana tampalan velcro patch yeah? dan juga uh, sepasang magfos melisclean Uh, Pozon Wilderness Bowie ini uh, menggunakan besi SK-85 dengan ketebalan 5.9 mm uh, bersama dengan tang gagang yang penuh dan beralur. Bila ditempat ya, ke tahap 56 ke 58 Rockwell. Ya. Kemasan bilah dapat kita lihat ya, dicuci dengan asid bersama batu kerikil. Ya. Aa, dan asahannya menggunakan saber grind aa, dengan mata konveks ya kawan-kawan keluar langsung daripada kotak kita akan dapati yang bilah ni siap tajam kawan-kawan ya oh yes it will cut ya yep. panjang bilah keseluruhannya 424 mm Panjang bilahnya sendiri 236 mm. Ya, berat pisau bersama sarung agak berat sedikitlah, ya, kawan-kawan, satu -kawan. kg. Tapi tak mengapa uh, Sarung kydex sahaja 171 gram uh, dan bilah pisau tanpa sarung 850 gram. Yeah. Uh, sarung bilah uh, diperbuat daripada kydex. Menggunakan kaedah berlapis ataupun sandwich style, ya, dengan ketebalan 0.08 mm, uh, bilah mudah ditarik dari sarung dan melekap, ya, tanpa berdetara, tak ada rattling tu. Uh, kira dah baguslah kawan-kawan kan, ya? Yeah? Uh, dengan uh, bilah seperti Puson Wilderness Boy ini, saya kira rasa yang terbaik sekali ya. Kalau, kalau kita nak bawa dia kita bawa dia secara berselimpangan ya walaupun kita boleh uh, lelitkan bila pisau ni pada tali pinggang kita uh, tapi hati hati kawan kalau nak lelitkan di pinggang ya uh, jangan sampai seluar kita melorot ke bawah pun kawan-kawan nanti tersalah potong ya kawan-kawan okey terima kasih sampai kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang